apa ya, saya itu biasanya digunakan uh, di restoran-restoran. Iya. -restoran, yeah. nah, ini ya, oke. Okay. Nah, kemar kemarin sudah dikerjakan, oke, okay, sebentar ya. Oke, okay, Sebentar, uh, tunggu dulu ya. Uh, ini ya, Mas Bakti itu apa laptopnya itu agak ini soalnya. Okay. Nah, uh, oke. Okay. Nah hari ini ada adek kita akan membuat sendiri, ya. jadi membuat sendiri. Nanti kita mulai dari latihan dulu, kemudian nanti teman-teman uh, sendiri yang buat, ya, ada uh, adek sendiri. Oh ini uh, Mbak Eda, tolong dikabari ya kalau kelasnya sudah mulai, gitu ya? Iya yes, sih. Pelayanan sama ini enggak ketinggalan. Nah uh, ini ya ada ini dipotong dulu kemarin sudah dan segalanya Nah. Hari, hari, hari ini kita akan membuat mie instan. Nah, uh, ada yang tahu nggak cara membuat mie instan? Bagaimana? Jadi tau nggak cara buat mie instan? Bagaimana mie instan? Ya, Tahu. Oh ya, tapi bisa ngomong pakai bahasa Inggrisnya. Nah, kita akan belajar hari ini. Ya, kita akan belajar hari ini. Nah, sebentar ya, gue siapkan dulu. <tuh> Oke, okay, uh, belum ada yang lain, Baiga? Uh, sudah ada yang respon belum? Belum ada. Pak. saya naik ke Baiga. Ada yang respon belum, Mbak? Yang lain. Soalnya ini. Kalau bisa bareng gitu loh. Tidak ada ya? Baiklah loh. Olah, komentar lah. Oke okay, kalau gitu kita ini ya apa uh, Didi kita ini dulu nanti aja di akhir supaya ini apa bareng sama temennya. Nah, iya, sekarang oke okay, kita akan belajar kemarin kita sudah belajar sayur-sayuran. Nah kita topik baru dulu nanti kita lanjut ke situ. Okay, sebentar ini nanti buat besok nah, kita tahu sekali ini buat besok hari Senin. Hari apa? Hari satu ya. Gak ada data ya? Nanti ya. Tunggu sebentar ya. Udah oke, oke. Nah, kita ini aja kalau gitu. Oke, kalau gitu fokuskan ini aja ya. Eh, apa, besok kita latihan ini. Nah, sekarang kita coba latihan ini ya. Oke, hari ini adek-adek, kita akan belajar cara membuat sesuatu. Nah, Mas Basti inginkan dulu ya. Uh, ada yang pernah membuat ini, teh? Ada yang pernah bisa membuat teh hangat? Bisa nggak? Bisa. Ada yang bisa gak? Bisa ya. Coba. Kita dari bahasa Indonesia dulu ya. Nanti kemudian kita inggriskan ya. Coba. Ataya pernah buat ini, uh, teh hangat atau ini? Pernah. Pernah ya. Oke, nah sekarang. Oke, adik-adik. Uh, kita bilangnya warm, warm tea. Nah, artinya apa warm tea? membuat teh. I sure, wompi membuat membuat teh. Eh, wompi itu artinya adalah. Teh. Warm, ada tau ga? Warm artinya, artinya hangat. Warm oh, itu artinya hangat. hangat. Artinya apa? Kalau gitu. Um, teh hangat. Hangat, teh hangat, teh atau teh hangat? hangat. Nah, teh hangat ya. Kepalanya di di belakang kalau bahasa Indonesia ya. Oke, okay, warm tea. Nah, cara buatnya. Nah, pertama-tama bahasa Inggrisnya apa kemarin? First. Nah, first, pertama-tama. Kita ini ya pakai bahasa Indonesia dulu aja ya. Pertama pertama, tama ya. Apa? Kalau mau buat teh hangat, teh hangat itu apa? Pertama-tama. Bahasa Indonesia dulu aja. Kita siapkan bahan. Oke, apa bahannya? Um, teh dan gula kalau buat orang yang memanis. Teh, eh, bagus. And, pri, pri, and siapkan, nah, siapkan, siapkan, siapkan, teh dan teh dan gula dan, dan gula. Oke, bagus. Siapkan teh dan gula, ya. Oke, kemudian apa? Kalau kedua, kedua, apa? Ataya, kalau setelah teh malah gulanya disiapkan apa? Ataya pernah buat-buat teh katanya? kira apa nih setelah dibuat tehnya? Masak air sampai mendidih. Apa? Masak? Masak, Masak air. air sampai Berarti mendidih. bagaimana nih? Masaknya, kalau air itu diapa? Ini di masaknya digodok. Maksudnya, ap, digodok apa? Digoreng atau diapa gitu? Kalau air digodok, di re, eh, digodok. Eh, Godok itu bahasa Jawa ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia-nya, re, rebus, rebus, ya. rebus bahasa ah, air. air bahasa Indonesia-nya itu godok, godok itu bahasa Indonesia, bahasa... Sorry. godok hmm. itu bahasa Jawa ya, godok itu bahasa Jawa bahasa indonesianya rebus ya berarti rebus, rebus air air. Rebus air sampai apa Masa rebus air hingga mendidih ah hingga enggak me, hingga mendidih mendidih nah, oke kemudian terus bagaimana selanjutnya atau ketiga gitu boleh apa Tiga. ketiga kita ketiga. toh. Ketiga, Oh ya. Yeah. Tiga. Air yang didil, uh, masukkan ke gelas. Masukkan uh, apa? Kira-kira teh sama gelasnya dimasukin ke apa ke ini dulu atau dimasukin pak? Masukkan bubuk teh ke dalam gelas. Ah teh dulu disiapkan teh ke ke gelasnya. Ke gelas. Masukkan teh dan gula ya. Teh dan, dan gula. gula. dalam Kedalam. Gelat. Kedalam. Atau cangkir ke boleh. Oke, berarti kemudian keempat. Um, keempat. Diaduk. Loh kan airnya belum dimasukin. Oh, mau diaduk oh, apa? Iya. Masukkan. Masukkan. Air yang sudah direbus. Uh, masukkan air yang. Sudah direbus. direbus yang sudah matang gitu aja apa yang, yang, yang mendidih. sudah mendidih. di kedalam. kedalam kedalam gelas kelas kemudian apa kelima ya kelima diaduk mengaduk apa apa ya Hmm. apa Setelah ini setelah apa? Setelah dimasukkan gini apa? Di, diaduk. Diaduk di hingga hingga di rata eh hingga, rata. hingga tercampur. Nah, tercampur terus terakhir terakhir bahasa Indonesia, terakhir terakhir kita gitu aja ini belum masih bahasa Indonesia ya. Terakhir siap di di Oke, okay. uh, itu masih ini ya masih panas jadi tunggu oh. tunggu hingga tunggu hingga, hingga hangat. Masak yang air yang mendidih mau diminum gitu aja. Tunggu hingga tunggu hingga hangat. Hangat dan siap di minum dan teh ya, teh siap teh siap oke, nah ini ya cara-cara membuat kalau dalam bahasa Indo, bahasa Indonesia ya nah sekarang kalau bahasa Inggris bagaimana nah, coba, nanti kita berisikan bareng-bareng ya nanti ada prakteknya sendiri coba, pertama ini nanti ada latihan terus sebentar ya yeah. Okay. Pertama-tama, bahasa Inggrisnya apa kemarin? Pertama itu? Ada ya? First. Uh, first. Nah, first. Ingat-ingat ya. First itu artinya perta. Pertama. pertama. First. Pertama-tama. Apa? Siapkan. Bahasa Inggrisnya apa? Siapkan. Ada yang tahu nggak? Kan. Siapkan. Prepare bukan. Ah, prepare, bagus. Prepare. Prepare. Apa tuh? Tea. Tea, bagus. And sugar. Good. Prepare tea and sugar. And sugar. Sugar. Siapkan teh dan? Tuh. Dan gula. Oke, okay, bagus. Nah, ini pertama ya. Yang ini bahasa Inggrisnya ya. Yang miring ya. Oke, okay. yang kedua. Uh, kedua, bahasa Inggrisnya apa? Second. Second, bagus. Second. Apa tuh? Rebus. Rebus. Rebus tuh bahasa Inggrisnya apa? Boil. Eh. Itu lot mister yang tulisannya. Boil. Boil. Boil. Ya memang bagus. Boil. Water. Boat. Water. Until, nah, hingga itu bahasa Inggrisnya until. Until, it's for boiling. Boil artinya apa? Mendidih. Mendidih. Men Rebuslah air sampai mendidih. Foil. It's boiling. Oke, nah ini ya. Oke, okay, kemudian bawahnya. Eh, uh, ketiga. Ketiga apa bahasa Inggrisnya? Ketiga itu Third, third. Third. Third. Okay. Third. Uh, masukkan teh itu, masukkan third. Masukan third. itu third. input ya, put put aja. put put put masukan t t t t t t tea bagus and third. sugar oke okay, bagus Hmm, into ya, ini into, ke dalam tuh In, bahasa Inggrisnya into. Into a a glass. A glass. Putih and sugar into a, a glass. Into itu artinya ke dalam, ya. Ketiga, masukkan teh dan gula kedalam, ke dalam ke dalam gelas. Oh. Oke, okay. one. Oke. Okay untuk gelas, oke, okay. terus yang ini keempat, katanya juga boleh um, bantu lo ya, oh, jangan ini aja, salah nggak apa-apa. Keempat, apa? Um, Pot. Ataya juga boleh bantu ya, keempat, masukkan air yang mendidih ke dalam um, gelas. Bagaimana? Pot. Nah, kalau di kalau masukkan kalau dia cairan itu lebih cocoknya apa tuang tuangkan ya tuangkan bagi, tuangkan, tuangkan ya tuangkan bahasa Inggrisnya apa or por por ya oh, pour. Pour. bukan por kalau por itu beda ya. por por ya air yang mendidih bahasa Inggrisnya apa uh... Ingat, dibalik, kalau bahasa Inggris dibalik. For, for boiling water. Ah, boiling in, water, dibalik in, ya. Water, water. Water into in, to, the, the glass. Nah, ini nanti kalau water. sudah, ini saya mas Bakti ajarkan, kapan pakai the, kapan pakai e. Ya, To the, to the glass, oke. Okay. Nah, yang kelima. Nah, yang kelima. In, in. Set bagus, set dan um, kelima diaduk. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Ada yang bisa enggak? mungkin aduk itu bahasa Inggrisnya Aduh. apa? Stir Stir nah. oh, setir, Stir ya. Stir setir, Stir Stir The. the. Stir the, uh, tercampur itu, Until it's all, ini bahasanya ini ya, it's all mix, it's all mix itu artinya semua tercamp, semua tercampur, mix itu artinya apa? tercamp, tercampur. Nah, oke, okay. terus kemudian ada ini, terakhir. Terakhir tunggu itu... Tunggu hingga hangat. Dan tes siap di minum. Terakhir itu final ya, mister? Finally. Bukan final. Oh, finally. finally. Finally. Finally. Tunggu. Oke, okay, tunggu bahasa Inggrisnya apa? Tidak, tunggu ya? white. Wait. Bukan white. wait Wait. Wait. Wait until... Anty, it is atau it's warm and andy eh ya bagus ya andy and is ready is ready bagus ready itu minum apa? Um, Drink. Jadi, to, to drink. Ah, yeah, nah, kayak gini ya. Tuh kan. Jadi, ini adalah ininya, ya, uh, bahasa Inggrisnya. Ya, jadi, bahasa Inggris itu juga kalau kalian ngasih ngasih perintah, ngasih cara, gitu, nanti kalau di sekolah juga menggunakan cara seperti, seperti ini, ya. Oke, tadi sudah ya, warm water. Coba diperhatikan baik-baik. Menyiapkan atau siapkan bahasa Inggrisnya apa ini? Pre? Prepare. Nah, prepare. Good. Kalau masukan itu apa? masukkan masukkan apa? masukkan itu input, put, put, put. Put. Ya, put into itu masukan. Put into, ya. Kalau ini apa? Tuangkan. Hmm tuangkan tuangkan itu pur ya, pur, pur, pur, pur. Kemudian, eh, hmm. uh, apa kalau yang ini? Uh, apa mendidih? Apa, kata ya uh, mendidih? Apa, katanya? Oh ya, katanya sedang ini ya. Oke, okay, udah. Kalau gitu, nggak apa-apa, Bu. Terima kasih. Uh, ini ya, diingatkan aja. Oke, okay, eh uh, mendidih apa? Diri? Mendidih boiling. itu boiling, boiling. Boiling ya, mendidih itu bo boil. Oke. Okay, ya. Tinggal dilihat aja ya di situ ya. Kalau hingga atau sampai bahasa Inggrisnya apa? Hingga itu uh. Habis dulu Shhh. apa? A Until. Until. bagus ya. Nanti ini kata-katanya dia ini ya di, apa diingat-ingat baik ya karena nanti kalian buat sendiri selain nah, nanti ada satu lagi nanti setelah itu kita buat bareng-bareng. Kemudian kalau ini apa uh, tadi sudah ini sudah mengaduk apa aduk? Mengaduk ya. Aduk atau mengaduk? Mengaduk itu steering. Steering enggak enggak usah pakai ya, enggak usah pakai stir. Artinya mengaduk. Nah, stir code. Oke. Okay. Nah. Oke, okay, terakhir uh, Uh, yang ini kalau apa minum apa minum drink oke okay, good ya seperti itu ya nah ini ya coba nah sekarang coba kita langsung inggriskan tapi bareng-bareng gitu ya gak usah di bahasa inggriskan dulu coba eh gak usah di bahasa inggriskan dulu langsung bareng-bareng ya. nah sekarang kita akan buat apa nih yang gampang aja sudah uh, teh hangat apa ya kira-kira sekarang ya hmm mie um, instan kali instan nanti nanti nanti tuh kalian sendiri ya coba apa ya ini apa membuat ini membuat apa membuat apa apa yo sebentar ndar ndar mas berarti nggak bisa ide nih, uh, ntar ya kok lupa, hmm, apa dulu ya, ndar ndar mas berarti nyari ide dulu mas berarti nggak bisa, soalnya kalau bikin mie itu buat nanti bareng bareng Satu lagi ya uh, cara apa ya, sih. kok mas lupa mas berarti, soalnya yang gampang aja, soalnya kalau nanti ini karena agak bingung, uh, yang gampang apa-apa yang gampang apa ya? apa selain buat mie, kalau mie nanti dikerjakan sendiri ya. Mie itu dikerjakan sendiri. nanti hmm. ada gambarnya kalian kerjakan sendiri. ini yang bareng-bareng. Uh, mie yang gini bikin, bikin aja ya. gini aja deh uh, apa goreng uh, uh, uh, tempe aja ya. fried oh, ya. tempe. kalian pasti ini ya. nah tempe itu biasanya pakai ya. fried Tempe, artinya tempe, tempe goreng, ya, tempe goreng. Coba, tempe ya. itu bahasa Inggrisnya apa, Mister? Tempe, tempe. tempe. Pakai h ini, tempe, pakai h. Oh, tempe itu pakai h kayak gini bahasa Inggrisnya ya. Coba, pertama-tama apa, berarti siapkan first, gitu ya? First, ini harus pakai bahasa Inggris ya, first enggak apa-apa kalau kalian ini pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa ini didik luar ya oke sebentar oh ya ini ya oh tadi belum saya share ya oke uh, nunggu didik balik dulu Sebentar ya oh ya halo didik ya mister halo, tadi nah, maaf ya ini ya tempeh itu ini ya Uh, apa pakai pakai hal gini. Fried okay. tempe artinya tempe tempe goreng, gitu ya. Tempe goreng. Oke, okay, uh, fried tempe ya, artinya tempe, go, tempe goreng. -tama -tama apa, ya? Siapkan tempe. Apa, Siapkan tempe. Sama apa? Kira-kira bumbunya mau pakai apa? Bumbunya bumbu tempe goreng. Bumbu instan ya. Oke, okay, gak apa-apa. Yeah, bumbu, bumbu instan. Berarti apa? Pri pre prepare, nah prepare, sam nah sam tempe, and instant sam instant, instant, instant, spice, sam instant. Spice. Instant. Spice. Spice. In. Nah, instant. Instant spice, artinya bumbu, bumbu yang sam in. tempe, instant. Buat apapun, biasanya kalau ayam goreng ada tuh. Ada lain, buat goreng ikan juga ada gitu. Oke, okay. kedua, second. second. Eh, satu lagi lupa, apa? Mi, minyaknya. Kan oh iya, minyak, kan? minyak. Minyak, bahasa inggrisnya oh, apa? Minyak oil. Oil, good ya. Oil. Hmm, kalau wajan nggak usah disiapin ya, mister? Nggak usah, kita bahas ini aja, apa bumbu-bumbunya. Kalau peralatannya oh, itu kan eh, nanti ada. ya Peralatan itu nggak iya. perlu disebutkan, nggak apa-apa. Kemudian second, second, hmm, panaskan minyak biasanya. Caranya nah, bagaimana? Masukannya apa? Minyaknya dimasukkan dulu ke wajan, kemudian di dipanaskan. Masukkan. Apa itu tadi kemarin? Tadi barusan nih. Barusan udah nih, ya. Kalau hmm. dia cairan, kalau dia cairan berarti pakainya apa? Pour. Eh. Pour. Pour. Pour. ya. Pour oil. Pour oil into into the, the, pan, the pan, pan ya. Pan, the pan Pan. wajan atau pan? Wajan ya. And and apa? Panaskan. Berarti apa? Anaskan. Anaskan. anaskan itu artinya apa? kalau infrared beda ya? hit, eh. hit, oke, okay. bentar. oke okay. benar hit itu sudah benar, cuma uh, ini kira-kira yang cocok apa? enggak hmm, tahu, warm, warm up, uh, warm up, um, up. the The oil. Ah, the oil, oke okay, bagus. Ini kalimat basic Gak apa apa kayak gini aja dulu bentuknya. Oke okay, bagus. Dimasukkan ini, kemudian warm up itu ya. Kena tingkat ya. Tanya apa tadi? Panas. Panaskan. Kalau warm itu panas, tapi kalau warm up itu panas. Panaskan. Panaskan. Oke okay, bagus. Selanjutnya. Third. Oke okay, bagus. Eh. Campurkan tempe dengan bumbu, Nah oke okay. gimana? Campurkan hmm. Tadi sudah, ini kan bukan aduk ya. Campurkan sama aduk itu berbeda. Campurkan campurkan itu, itu depannya mix. mix, mix itu artinya campurkan mix, mix, The tempeh The tempe. mix, and in Instan. space spice, spice. Spice. Spice. Spice. Spice. spice, ah, spice. ada s-nya belakang. Spice, ya. Instan. spice. spice ya. Oke. Okay. Kemudian bagaimana? Set apa pot, apa pot, pot, apa port apa? pot, pot, bagus pot, pot, pot, oke pot, pot, pot, pot, pot, put pot, pot, put the tempeh to to oncut onto the depan, onto the pen, and, di the pen. Wajar, and, and cook, the pan. ditempel gitu cook cook, cook. Nah, the tempel, the tempel, tempel, gitu boleh tempel, tempel, ini tempel, apa tempel, tempel, terus terus I fifth fifth fifth fifth ada ada tehnya belakang fifth cut fifth nah, Oke. Uh, di atasnya <tose> juga ikut boleh loh ya. Jangan ini aja enggak apa-apa ini bareng-bareng loh. ya. fifth sixth uh, bolak-balik tempennya ya biasanya. Ya <tose> ja, bagus. reverse nah reverse, reverse. di fifth di teh di tempe. tempe artinya tempenya itu dibalik, di dibalik-balik reverse. Di reverse itu artinya dibalikan okay, terus kemudian terus goreng hingga matang oke okay. berarti ini sudah goreng kan sudah, sudah cook oh, iya. kan sudah goreng berarti kalau sudah apa kalau sudah angkat Okay, berarti itu keenam ya, seks seik angkat tempenya itu geraknya -gerak bagaimana coba? Hmm. Uh, juga ikutan lo ya? Tidak apa-apa ikutan loh. Angkat itu enggak tahu. Pick. pick up boleh, pick up boleh ya, pick up pick up di pick up di tempe, tempe di, di tempe on to on to the pan. apa masa, masa dibalik ke wajan lagi angkat ke penggorengan kan kan udah digoreng kan udah mateng kan masa ditaruh di penggorengan lagi angkat angkat ditaruh mana, angkat ditaruh mana. Kalau sudah dari wajan, tuh jangan ditaruh mana. masalahnya ditaruh wajan lagi di piring. Ah, on to the nah piring bahasa Inggrisnya apa? Atau ya silakan, mungkin piring, apaya, piring bahasa Inggrisnya apa? Plate plate ya, plate bukan plate tapi plate. Biasanya oh, minyaknya itu disaring-saring gitu loh. Oh gitu, ya nggak apa-apa ini kan sudah ini ya, apa sudah apa sudah kan apa sudah ini aja langsung aja taruh tempe nggak apa-apa. Nanti kan biar ini di tempe nggak apa-apa. Apa penting diiringkan nggak apa-apa. Terplate, kemudian The plate. terakhir ya, berarti apa? Tempe terakhir. siap untuk di tempe siap untuk dimakan berarti bagaimana? Finally. Finally. Tempe. Eh. Okay. Fried tempe atau tempe gorengnya. Fried tempe. Fried tempe okay. is ready to eat. To eat. Nah, is ready to. To, to eat. Kenapa to, to eat? To, to, to eat. eat nah at itu beda lagi at itu form 2 ya nah ini ya uh, ade -ade, ya, coba ya kita lihat tadi ya prepare some tempe prepare apa berarti artinya prepare itu menyiap apa menyiapkan ya Prepar. siapkan siapkan okay, siapkan oke okay. ada kata spice apa tadi spice hmm, bumbu bumbu ya bumbu yang di itu tuh namanya spice tapi kalau bumbunya siap saji itu namanya in Instant spice. Nah, siap saji itu artinya tinggal dipakai. Kalau dia cairan, menuangkan itu pakai apa? nih? apanya? Po, po, pur. pur. Pur. Sama pur. seperti miskin itu ya. Pur. Ya. Bacanya sama. Pur. Pur. Oil into. Itu ke dalamnya. ya. Ke dalam. Eh, bukan itu ya. Untuk, sorry. Untuk ya. on the... Onto the... Bed. Warm up Apa? Panaskan. Nah, warm up, panaskan. Kalau warm aja yang kayak gini, artinya apa? Um, itu panas, hangat. Ya, ini hangat bukan panas, panas hangat. Ya. Hangat. Tapi kalau warm up itu artinya hangatkan panas. atau panaskan. Nah, hmm. Jadi ada kannya di belakang, ya. Ada jadi kata kerja. Terus ada third ketiga, mix apa tadi artinya? Mencampur oke okay, bagus ya, ada font ada put apa tadi ma put masukan masukkan masukkan bagus taruh atau masukkan nggak apa-apa to the pen pen apa tadi pen itu apa namanya wajan wajan oke okay. and the the tempe dan masalah tempe reverse apa tadi reverse reverse apa tadi reverse itu artinya apa reverse eh uh, reverse itu kan tadi udah coba atuh coba mau bantu silakan apa itu reverse Boleh pakai reverse, boleh pakai turn ya. Itu membolak artinya balik. Apa? tempe. Balik. Balik. Nah, masa balik. Yang kamu sendiri yang buatkan? Masa kamu bingung? Reverse artinya. Ya. Lupa. Ada pick up tadi apa? Ang angkat. Uh, angkat. Ya. Pick up artinya apa? Ang angkat. Angkat, angkat. oke. Okay. fry tempe is that it. Oke, okay. good ya. Seperti ini ya, adik-adik ya. Oke, nah sekarang tugas dari kalian, Didi sama tanya. Nah, tadi kan sudah ya? Ini diingat-ingat baik-baik ya. Ada mix itu nyampur, ya coba. Nah, sekarang saya ingin kalian buat mie instan, nah, uh, buat sendiri gitu ya, buat sendiri cara membuat mie, mie instan. Ini, Oke, pakai video pesan, kan gitu, Sebenarnya ya. Gak usah nggak usah ini ah, ditulis ditulis ditulis bukan oh. video kan ditulis ditulis caranya kayak gimana kayak yang tadi lo ya oh iya nah, caranya kayak gimana nah, itu kan ada nih nah, itu kan ada nih sebentar ya nah, ini nih kan ada toh nah ini caranya oh, kan ada betul. nih nah, caranya ada nih nah kalian ini ada enam cara ya ada ada enam step nah kira-kira satu ini apa dua ini apa tiga ini apa kalau kalian mau nambah telur, mau nambah apa gitu boleh ya, atau mungkin apa ditambahkannya itu ini kan ada 6 nih. Kalian mau nambah jadi jadi 8 misalkan. Karena ada nambah telur, ada nambah apa gitu boleh ya. Coba ya. Bisa didi? Jelas ya? Iya. Yeah. ya. Ingat ya, pelan-pelan aja nggak usah ini ya. Waktunya 20 menit. Nanti Mas Bakti balik lagi jam 5.40 ya. Nanti selesai jam, jam 6. Nanti Mas Bakti koreksi ditulis di, dicat gitu aja ya nanti ya, oke? Okay. Oh tulis yang nomor satu itu buat apa? Nomor dua nah, buat apa gitu? Bukan buat apa? Ini kan cooking instant noodle. First pertama-tama apa ini? Second hmm. apa? Third apa? Gitu loh. Paham kan, Didi? Iya. Nah kalau didik mau nambah tahap tahapan lain, itu boleh. Misalkan tahapan ke ke tempatnya itu ditambahin telur misalkan boleh gitu jadi maksudnya ini kan ada enam tahap nih ya kan Iya. satu dua tiga empat enam ada enam tahap kan kalau ditambah dua juga boleh misalkan satunya nambah sayur satunya lagi nambah ke te telur boleh telur gak harus, gak harus ini nggak apa-apa ya intinya buat seperti tak seperti tadi seperti ini tadi loh Oke, ya. mister seperti ini tadi lo, nah kayak gini tadi loh nah kayak gini ya, enggak iya. ya, dibuat bagus mungkin, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, tulis di kolom chat, nggak usah takut salah, nanti Mas Bakri Koreksi di, di akhir, gitu ya? Iya, ah, Ataya paham nggak Ataya? Ataya bisa kan? Oke Ataya mungkin lagi ini ya, lagi sibuk lain ya, oke nggak apa-apa kalau gitu. Bisa, bisa ya? Oke, katanya bisa. Oke, coba ya buat ini. Cara membuat telur ini ya. Nanti silakan kalian buat ininya ya. Buat tahapannya. Oke, Mas Berti, tunggu. Uh, Mas Berti uh, kasih waktu 20 menit ya. Uh, silakan dikerjakan, ditulis di kolom chat ya. Nggak usah ini, atau mau misalkan mau divo, tulis di kertas, nanti di foto juga boleh ya. Terserah kalian gimana nanti. Nanti Mbak Ega halo, Mbak. nanti ini ya kirim ke grup nanti supaya mbak Vega kirim ke saya ya nggak apa, apa jadi kalian mau nulis tangan boleh mau di, di klik di kol kolom chat boleh kalau didik mau ditulis di atau ditulis di kertas atau tulis di kolom chat kolom chat aja kolom chat oke okay, nggak apa-apa ya kalau ya mau tulis kertas atau gimana Ataya kolom chat Kolom chat aja. Oke, okay, apa-apa ya. Apa -apa ya? Oke, okay. berarti Mas waktu tunggu ya. Sit, 20 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, okay? nanti kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, okay. have a good luck ya. G jangan takut salah ya. Jangan takut salah. Eh Siapkan mangkok. Nanti ya, kalau kalau ini uh, ini kalau misalkan nggak tahu bahasa Inggrisnya Bahasa Indonesia aja dulu nggak apa-apa. Nanti diingleskan, dicari ya. Kemarin kan ada kamus ya. Coba digunakan kamusnya. Nanti kalau sudah besar belajar. <tuh> ya. Oke, okay. Mas Berdi tunggu ya. Ya, okay, good luck. Asa Asa uh. Oke okay, sebentar ya, ada ya Mas berarti apa buka antivirus dulu sebentar. Mister mau nanya yeah. kalau rata, maksudnya ter tercampur hingga rata itu rata itu bahasa Inggrisnya apa ya? Uh, rata itu sebenarnya istilah bahasa Indonesia ya, uh, ada cocoknya sebentar ya, uh, mix until uh, apa mix, yeah. stir until it's all mixed. Oh, kalau dalam bahasa Inggris, kalau rata itu pakainya ini, apa? Pakainya oh. oh. bukan rata, tapi tercampur. Jadi, bahasa Inggrisnya itu mix, pakai the oh, mix, mix pakai D Ya, jadi kayak gini. Nah, kelihatan kan mix, nah, mix, ada edenya itu yang tercampur. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, Mau nanya, mister, kalau panci itu sama dengan kayak wajan ya? Bahasa Inggrisnya. Oh iya, pan. Pan-nya nggak apa-apa. Pan nggak apa-apa. Pan oh, ya. nggak apa-apa. Nanti, kalau, soalnya kalau bahasa Inggris itu pan itu intinya wajan. Kalau wajan buat menggoreng, namanya frying frying pan. Tapi kalau wajan biasa pakai pan gitu nggak apa-apa. Oh iya, mister. makasih Oke okay, Oke, okay. oke. Ya, lima uh, menit lagi ya. Gak apa-apa, jangan takut salah ya. Maaf, Mister, kok gambar yes. minyak nggak ada ya? Hitam. Oh ya, sebentar ya. Udah? Udah, makasih. Nah, oke, oke, sorry ya, tadi ini. Thank mm -hmm. you. Oke, okay. uh, ditulis ya ada-ada ya, sejadinya nggak apa-apa, ditulis aja ya, mulai ditulis ya, sejadinya nggak apa-apa, kalau nggak bisa nanti, uh, kalau nggak selesai ini aja, dilanjutkan, nanti difoto ke Mas Bakti gitu aja ya, tapi kalau sudah, ini, kita koreksi ya, coba. Belum mister, salah. Sudah sudah berapa? Salah, Loh, jangan takut Salah. Itu saya dikira itu panci, ternyata mangkok. Apa dikira itu panci? Itunya panci, Mata ternyata juga belum. Mister, Mister. oke, okay. berarti belum ya? Belum semua ya? belum semua berarti. Salahnya di mana tadi? Uh, Didi, salahnya di mana? Itu Fajit saya, salahnya kan tadi itu harusnya mangkuk. Tadi ya. saya nulisnya panci. Dikira oh panci. gitu, tinggal diganti aja kan? Oke okay, oke. Okay. Iya baru sampai Terus kalau nomor tiga. Ya? Baru sampai nomor 3 ya, oke. Okay, berarti masih lama ya? Oke okay, gini aja deh. Kalau gitu ya, kalau gitu dikerjakan di ini ya. Nanti hari Sabtu di diselesaikan ya mana? Halo? Halo? Ada-ada halo? Iya, Mister. Mister. Itu di ini aja ya, dikerja, ya. Dikerjakan di rumah aja ya. Nanti hari Sabtu kita koreksi bareng-bareng ya. Oke, berarti ya. sekarang ya, berarti sekarang ini gambarnya difoto dulu. Boleh ya? Gambarnya ya, ya. di foto dulu. Ya. Gambarnya difoto dulu ya. Udah, atau Mister. di screenshot boleh ya. Minta tolong. Udah ya? Oke. Coba ya. Oke, okay. ingat, jangan takut salah ya. Jangan takut salah, salah nggak apa-apa ya. Eh, pokoknya ini kalian ya, Se ini kalian. Kalau mau nambah telur atau nambah sayur atau ta tahapnya ini kan ada enam nih, misalkan dijadikan 8, nambah dua karena pengen nambah telur sama nambah sayur. Boleh gitu. nggak apa-apa ya? Terserah ya, oke. Okay. Oke okay ya, kalau kayak gitu ya, berarti sepakat yeah. kita lanjutkan hari Sabtu ya. Iya, yeah, Mister. Sudah dipoto? Ataya, sudah dipotong, ya? Sudah? Belum, Mister. Atanya nanti bisa ya, buat. Kenapa, Ataya? Belum, Mister. Tak, Ataya buatnya enggak perlu gambar. Oh, nggak perlu gambar. Oke, okay, apa apa ya, kalau gitu ya. Enggak mm -hmm. apa apa. Jadi kalau kalau enggak butuh gambar juga enggak apa-apa gitu ya. Mau pakai piring juga enggak apa-apa ya, diganti piring juga enggak apa-apa gitu ya. Terserah kalian. Ini hanya hanya contohnya saja gitu ya. Oke, berarti kita ini ya, kita apa? Kita, kita lanjutkan hari Sabtu ya, teman-teman ya. Oke ya, ya. Boleh, boleh, ditulis tangan ya. Boleh ditulis tangan atau di, diketik. Kalau ditulis tangan nanti difoto, dikirim ke dikirim ke grup nanti biar dikasih ke ke Baega gitu ya. Iya. Ya, Oke, okay, ya. Okay, ya, kalau gitu ya. Oke, okay, kalau gitu kita tutup aja ya, karena ini belum pada selesai. Nggak apa-apa, nanti kita lanjutkan hari Sabtu. Oke, okay, ade adik adek. Nah, nanti adek adek minggu depan mungkin ini ya. Uh, apa apa waktunya agak lama ya? Jadi karena materinya eh, banyak, jadi intinya nanti akan banyak, banyak latihan gitu ya. Nanti di kelas ini akan banyak latihannya karena materinya sudah semua. Nanti kita ganti, ganti buku baru gitu ya. Oke, okay, ade adek adek, ya, ya. siap ya. Oke, Mas berarti tutup kelas ini ya. Oke, selamat ini, selamat istirahat. adik adik selamat, apa, selamat ber, ber menghabiskan waktu dengan keluarga ya. Selamat ini ya. kita tutup pertemuan hari ini. Selamat warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Oke sehat-sehat ya? Uh, ya, sama lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ijit keluar dulu ya, Bister. Ya sampai bye -bye.